Halo, Fiska. Padlan. Gua mau nanya nih, yang sekarang 2020 yang lagi happening K-pop idol siapa? Boy band atau girl band yang terkenal di Indonesia menurut siapa? Sekarang nih. Ya apa sekarang, 2020? sekarang, sekarang. Sekarang ya pasti. 2020. Pasti BTS itu fashion yes. gila. Army. Iya, VSM okay, Army B2. terus. Blackpink itu terus. juga kalah. Exo lah, pasti pertama siapa? Ada Blackpink, Pink. Blackpink yang terkenal, Blackpink, Pink. Blackpink kedua ada BTS, Yoo, Terus Exo ya. Uh. Exo, Kedua ya BTS, BTS, ketiga ya. Exo, terus kali ya? Twice, twice, twice, oh, twice. <laughs> twice, twice, <laughs> twice, habis itu ya paling. Apa lagi sih?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 Gak sehat ya? Gadget sama ya betul. Mm -hmm. Itu juga dia lagi booming kok. A5. Apa? Ah, uh, apa? Yang dulu, mungkin masih masih ada uh -huh. Ah, ya enggak lah, yang 2020, uh, 2020 lah. udah ada di 2020. 2020 mungkin lagi siapa? atau twice twice. Oh. twice, twice, Twice. Yang Terus? Ekstol lah pasti Terus? Abis itu Ya, masih setengah sampai sekarang ekstol iya. Makasih loh Iya, pasti <laughs> Terus